Ya, Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar latihan olah nafas perut. Ya, olah nafas perut berarti kalau tadi dada itu dada yang diangkat. Nah, kalau posisi tidur begini, karena nggak pakai bantal di lantai, maka sudah pasti tulang kita akan lurus. Lalu waktu kita tarik nafas, gitu ya, itu kita perutnya di diangkat. Tarik nafas, ini diangkat nih. Kunci nah, tim ya, ya diangkatnya apa di ditarik dengan diafragma paru-paru itu antara paru-paru dan perut kan diafragma itu dia naik ke atas jadi tarik nafas lepaskan jadi nanti kembang kempis kembang kempis begitu ya kalau tarik nafasnya nanti ada yang pelan-pelan tarik nafas udah nggak kuat udah pentok nih udah gak bisa narik lagi Ya berarti tahan ya saat itu berarti tahan kayak kalau misalnya kita tarik nafas diadakan dada kan. udah bentuk Diam, jadi kayak set, tahan sebentar, lepaskan. Jadi ada tarik, lalu ada kayak nahannya satu detik, atau setengah detik sebelum perintah. Lepaskan berarti kalau udah nggak bisa, nah nyedot lagi berarti tarik terus stop gitu ya. Oke, kita mulai ya, kita praktek bareng-bareng.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 Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil lewat hidung. Lepaskan, ambil kuat-kuat. Lepaskan.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 Lembuskan. ambil nafas, lembuskan, ambil Ane. nafas. Uh, TE, apoteki ambil kan tutup ya, tapi punya persediaan di rumah, tapi ambil bukan manusiafir, uh, Afrika. Ambil nafas, lepaskan. Saya sehat. Itu pasti saya kuat. Itu pasti saya sehat. Itu pasti ambil nafas, lepaskan hisap dalam-dalam, hembuskan. Oksigen menyembuhkan luar biasa. Oksigen menyehatkan, menakjubkan.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 125. Ambil nafas. Jangan bosan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Tarik dalam-dalam. Lepas.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 Saya tadi cukup sering ya walaupun saya jadi nggak konsentrasi banget tapi apalagi yang di 50 terakhir saya selalu tunjukkan saturasinya ke kamera boleh dikatakan hampir stabil di 100 kalau tahu turun 99 sedikit balik 100 lagi balik 99 sebentar balik 100 lagi gitu ya kalau saya nggak pakai ngasih instruksi sendirian eh, baik duduk atau bersila dengan 10 tarik nafas ke-10 saya sudah 100 karena stabil disitu 100 dan saya dulunya cuma 95 96 nah, saya akan stop dulu rekamannya sebentar ya